Mm. mm. you got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up Mabro? sebelum video ini dimulai untuk kalian yang pengen beli akun CODM langsung aja follow instagram Jublin. kita jublin Mabroo disana terjangkau banget ya dan gak hanya cuma CODM disana Mabru ada game lain ya pastinya dan untuk kalian yang pengen bantuan push rank Mabru langsung aja follow instagram at kita .in, nanti dibantu push rank kalian disana atau skin kemo kita juga bisa grinding untuk mendapatkan yang terbaik untuk kalian let's go nah ini dia Mabru apakah aku akan di klik gitu terlalu sih eh Terus. Terus. E, itu menochang di kek panarennya masih kecil nih elit kalau enggak salah nih. mungkin dia melihat dari nih, nama di jagoan ranket dia ya, kan tulis eh bong. bong jangan nyanyi bong. bang gua ya bang heeh terlalu deh iya, soalnya kan punya kuping lama, soalnya kan punya mulut mm -mm. Mm -mm. mau nyanyi boleh juga bang, Kalau bang mau nyanyi bang, saya mute juga nanti iya bang sepertinya mereka ini temenan mabru ya tapi, tiga ini ya, benar-benar sering main bareng gitu Kalau <laughs> cek urusin mereka, mereka nggak enak di. ya, gen tua cok, nanti ntar mbele, mbele tua juga, ntar lucu. oke, okay, sepertinya ada orang, Samaai oh Yaudah ya. oh, shotgun tuh? lo bro jadi no bro shotgun lo Aku suka shotgun Mana lagi musuhnya mau bro time, yeah. Boleh saya 4 Oke. Okay. Mana lagi musuhnya? Udah habis kah? Udah udah habis semua kah, Bang? Lemang. Lemang. Oh, Aku baru dapet dapat. Oke, okay, Bang. Eh hmm. oh, dicabut tuh. Dicabut hmm. ya? ya. Ada orang mah, Bro. Seberapa banyak? Ada juga. Nice, good job. Habis okay, sudah, mah Bro. Hah, lanjut, orang Oh, okay, ma, Bro. Kalem saja ya. Mantap yang for Bro. Mantap, Eliko. Mantap, Jiwa. Tapi di sini bedanya di akun sini nggak ada legend Mythicnya Ma bro, Karena ini bukan kalau <tik> jadi sensasi malah bikin kan akun lebih nyawa <tik> yuk bang, yuk bang like like yuk Ya yuk kita bisa sebentar mah bro ya ada kotak tuh deket looting-looting dikit lah masa gak ngelooting gitu ya kan soalnya kita harus persiapkan banget nih mah bro ya ini kan uh, bareng dengan player-player legendari gitu kan pasti jago-jago nih musuhnya. Oke okay, mantap. Air drop deket tuh bang, ada orang nggak ya air lu mau nyamperin bang, bang Dila? Ya, Kalau nyupirin tuh bang? Ya mimpirin dulu deh. ya gue gua nyamperin heli nih gua nyamperin heli -nyam. kasihin lu deh rame tuh banyak tuh bang orangnya balik ya? saya tidak nyat ya di atas ya tipe aja ya nanti udah-udah di ambil-ambil sama -ambil ya orang nih wuhh wuhh tiba-tiba bang tiba bang. Watch out, K9 yes. unit incoming. Asapetan Bang. K9 unit. Enemy down. Enemy eliminated. rata satu Bang. Rata satu okay. besar. Oh, itu warga BM. Eh, skip. Naik skip deh pos. Itu enggak tuh. Tadi ada tim nih. Jadi lagi. Ah. Berada, berada. Dan belakang maju ya. Uh, oh. oh, oh. oh, Ini kita di atas nih bang, air Oh, aja ini ya. banget dari ada juga dari arah 161. Oh, sama oh, satu. tuh? successfully. Belakang aman enggak belakang? Enggak dibunuh. Reaper Bang kata. Oh, Oke. Okay. Uh, Yo chip, ready for Mana nih? Bang, tahu, Bang. Tahu di belakang itu, Bang. Kalon, kalon, lebih iya. Kemana kita jadi ke bawah? Bebas Bang ikut aja mundur, mundur terus juga eh. datang. Yang itu ya, ke, yang ke Tempat kita tadi ada ya udah di ya. Udah. Uff, yang kiri ini pernah, bang, satu nih. Bang. Onok satu sini. Ada lagi sih. Habib, ngapo saya. Sorry. has been Hai, kalau hmm. kalem, kalau kalem, kalam kalam Hai, hai, hai, hai, hai, Sabar perlu Mundur. Anjir. Get Bang. Ada orang datang, Bang. mau masih lama kan bang? Hmm, ya yeah, masih ya. Yeah. Hmm, Nah, rata bang. wait, bang, gua ambilin. Uting lagi, bang. eh itu lu aman gak sih, bang? gua ambil dulu. Gue aja, bang. yuk, kita ambil. baik, di situ tadi. Nah buat revive ya. Nah, aman aman santai dulu kita. Yo, lo tinggal lo udah dia colong bang abis. yang lo yang lo pilihin tuh banyak lumayan tuh. lumayan iya sih tapi dikit lagi nih. udah zona. Bang, tim satunya bang tiba bang. Nah, gue gue main aman dulu bang santai aja. biar lo pada datang dulu aja. rumah rumah sini kayaknya looting ini masih banyak nih bang, luruk-luruk AKP-47 juga Nggak ada Di atas ada bang di atas dia, dia, dia tuh nembakin kita bro gitu ya Tadi deh satu tuh, dia tuh satu oke white walker activated, find the hacker nearby, quickly, ya ngeri di hacker mau atas dulu apa? bawa dulu nih bang, sandwich banget ayo ke atas ada Ah, kiri kiri kiri. Option. Nice. Masih peluru gua sia-sia. Eh belakang di gua nih. the enemies. <coughs> bro. bro. bro. bro. bro. bro. masih eh. Tata Bang, satu. Sakit banget mana lagi rata ya udah. satu lagi mana nih ini di gudang mati bang lagi oh, ya di depan udah rata wiii hmm. banteng mantap gue masih ereng are, elit loh bang akhirnya naik veteran eh naik ereng veteran gua anjir bang kayak gua se -game doang sih bang Yeah. Dulu bang, ya, mungkin mencabut cabut beli bang, mau, mau, mau, mau, mau, mau, thank you semuanya. mau, mau, bang. mau, mau, mau, mau, mau, gimana nih ring veteran, ya? ring mau, mau, pakai mau, lah. mau, mau, mau, lagi ya kan. Sampai Winner-Winner Chicken Dinner Heeh, maulung lah mantan player PUBG gini ngomong ya, Mabro Yaudah, kayaknya gitu aja untuk video kali ini, Mabro Makasih banget udah menonton ya Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ya, Mabro Kayaknya gitu aja video kali ini nih Yap, see you, Mabro Dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you, next